Siang hari, yo iyo i, cukup panas ini. <laughs> panas, panas, panas, yo panas. panas banget ini gini. Siang siang hari, kok panas sekali, tung tung tung tung, panas banget ini. Oh, yo iyo panas banget. Beh, yo lo, dua i dua, dua sokori, syukur macam apa? Nanti ya allah. Beh. Lumayan nih Mak. 20.000. <tuk> Mak. Lah iso ono piye nemu Sebesar apapun, sekecil apapun barangnya, kalau kita menemukan barang itu, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Masalah, kok dengeren bener men Iya Ya Allah. Koso ya oh, naf, naf. Naf, naf, naf. Naf. ayo sing Ayo. cetok oke siap. Uh, <tuk> uh, Dhuwit oke jalan-jalan hahah eh, jalan enak juga ini ya Allah, ini iya, hilang, teman mang. Berulang-ulang kali telahku hei soang oke siap ini? apa eh percaya tapi biasa nih jangan as astagfirullah anu apa ini aku muni anu. Mangga, mangga berlangsung ikim, Berlangsung.